Oke, jumpa lagi bersama kami berdua di sini, saya Doni dan juga. Diandra masih di sini. Ya, dan kali ini kita. Berkesempatan kembali berkunjung ke Seminari Loko dan juga Kematabor. Dan tentunya ditemani oleh siapa? Nani Songkares. Oke, okay, terima kasih banyak ya untuk Nani Sudah mengajak kita ya, berkeliling-keliling di sini. Dan ini kali berapa nih? Kali keberapa ke sini? Kalau saya baru dua kali sih ke sini. Masuk di sini baru dua kali. Tapi kalau ke Seminari... saya baru <laughs> pertama kali semua. Karena ya pertama kali ini bisa keliling Seminari dan hmm. juga keliling ke kematabor Kema ini melengkapi perjalanan kita ya, di Bejawa ini betul. Nah, oke. baik, nah seperti apa seminar mata loko dan juga kematabor ini nah kita lihatin videonya dulu atau kelompok-kelompok yang datang tiba-tiba ada mama atau siapa yang putih romo kami tadi malam macam dia atas satu orang yang pakai jubah putih datang macam doa untuk kami, kayak dokter sudah tahu memang ini yang khusus di seminar ini ya? di sini, eh kok pasti tidak percaya, ini waktu kami merayakan, sama sekecil merayakan dia punya 25 tahun imamat kok, bagaimana kan? Yani kan or, kami anggap orang kudus nih oh. rusa besar ini datang berdiri di tengah kampung rusa rusa besar Udah, sekali ini. jadi seluruh kampung itu pesta dengan dengan rusa tahun kan sebenarnya mulai dibuka di sini hmm. tapi tujuh tahun kemudian kan apa eh, beberapa tahun kemudian kan angkatan pertama sudah harus jadi frater hmm. tidak tahu harus mau ditempatkan di mana maka dirikan tabor ini pertama-tama untuk menjadi sebenarnya tinggi maka tahun 19, 1934 tuh frater angkatan pertama itu diresmikan di sini hmm. tahun 1934 Semilo, eh, 1933 kalau saya salah itu perarakan dari peroki ke sini Nah, oh iya 1933, 3233, 34 itu pindah ke, mulai mau hmm. dipikirkan pindah ke Lerlero, 37 benar-benar pindah hmm. Jadi ini pertama sebenarnya tinggi, yang pertama. Kemudian jadi tempat para romo setiap bulan kalau turnit datang ke sini. Oke, okay, oke. Okay. Menarik, menarik benar. Para misionaris dulu itu kan sudah tahu kalau ke proki-proki itu kan susah. Mm. Maka di sini apa di, diusahakan supaya keju harus tersedia, daging harus tersedia, makanan harus tersedia yang baik. Mm. Maka mateloko itu menjadi semacam lumbung. Mm. Tahun 1922 sudah mulai buka kebun dan kebunnya luar biasa. Tahun 1928 sebelum sebenarnya didirikan, itu ada satu orang Eropa yang datang, siapa? apakah datang. Dia begitu kagum dengan produksi pertanian dan produksi peternakan di